baiklah persahabat ya seluruh manapun kalian berada tentunya untuk kabar malam minggu ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga persahabat ya kabar spesial bahagia untuk kita semua para fans yang menunggu cidukan-cidukan vitamin manja lesti maupun rizki lilat kita ke kabar dan gugahan pertama persahabat cidukan ya, spesial ada sebuah postingan foto keluarga besar lesti keciora bersama ustadz suki albugori persahabat ya wow apakah foto lama apa kemurtaan terbaru pas sahabat, ya Yang penting kita merasakan Kebahagiaan malam ini melihat Kebersamaan dari keluarga Dini Elastic kejora. Postingan tersebut lebih post kembali Oleh akun Instagram Leslar.lovers Tentunya banyak sekali tanggapan, Banyak sekali dibanjiri respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Dain Underscore Mengatakan dalam kolom komentarnya ini pas abah bikin konten sama dedek bukan sih? Atau ini foto baru? Aduh, udah mau tidur malah disuruh mikir. <laughs> Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Triani Fitri underscore mengatakan kayaknya ini foto lama soalnya dindingnya belum ada foto keluarga dede Wah walaupun foto lama atau baru kita yang penting merasa bahagia malam ini bersahabatnya melihat suatu kebersamaan dari keluarga besar dede Oles di Kejora Berikutnya ini ada kabar yang sangat bahagia bersahabat ya Kita lihat nih si manis, si gadis manis Rizky Bilar Akhirnya nongol nih, bersahabat ya kita lihat baru turun tangga bersama keponakannya Abang Rizky Bilar Ini tempat di rumah Abang Bilar bersahabat ya Luar biasa tentunya Mbak Bidadari Les dikejora bersama anaknya Kak Nova Pratiwi turun dari tangga, persahabat ya. Aduh, melihat ini, kita merasa bangga dan bahagia, persahabat ya. Ini diposting di TikToknya Bang Bensi Kumbang, persahabat ya. Kita mendapatkan kabar terbaru kejutan bahagia malam ini. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu nongol juga, persahabat ya. Vitamin malam minggu. Tentunya kita doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan Lesti dan riski Bila diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Postingan tersebut Dari repost kembali oleh haikun instagram Lesla Arab. Ada kalimat caption yang dituliskan Vitamin si gadis manis Report from Nova Pratimi. Gadis mana nih yang paling manis tuh Persahabat ya Soalnya dua-duanya manis-gadis <laughs> Baik tanggapan juga dalam postingan tersebut nih, Persahabat ya ada komentar dari akun Debbie gopred, mengatakan, ini video kapan? Adeh dari TikToknya Kang Goreng seharusnya dikasih tanggal jam gitu, jadi nggak mikir. <gifat> kita dibuat mikir kembali persahabat ya, video lama atau baru kita doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan. Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru, para sahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar spesial cidukan vitamin manja malam hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Mungkin ada informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.